All right baby Lumayan banget kita Hari ini gua bawa modal Di angka seratus ribu aja ya bosku ya. Wow mantap sekali pecahnya bosku Seperti biasa Kalau gue main di RTP yang lagi Jos Marco Josh Top Marco Top pasti ya Pecah terus Walaupun di luar itu Wuhh pecahnya Minta ampun ya bosku ya Pokoknya mantap deh Josh Marco Lo lihat sendiri kan Barusan tuh pecahnya Josh Marco banget. Cuman si kakek ini masih malu-malu Biasalah Kalau kita belum puji-puji dia Dia belum, belum memberikan Dia belum memberikan Apa petirnya dia bosku nah gitu dong jangan malu-malu doang keteknya apa lu belum pakai ini ya belum pakai dia doangnya kekejewus nice nice nice kekejewus mantap sekali josh josh marco just bosku mantap sekali yoi kali 10 nya langsung dikeluarin dua kali dua kali 10 maksudnya bosku udah langsung keluar gila langsung bosku Oke langsung aja bagi yang belum tahu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 Oke, okay, silahkan yang belum tahu juga link gua main di mana ya. Mau main game om game ini, Kak Jius, kayak gua juga langsung aja ke tentang channel gua, ke channel gua diklik terus di lo ke bagian tentang channel ya, Bosku ya. Di sana ada link untuk gue gabung untuk uh mantap sekali. Untuk masuk ke website yang gua mainin ini ya, Bosku. Ini websitenya situsnya sangat gacor banget, recommended pokoknya. Lo bisa lihat video gue yang sebelum-sebelumnya dan di sana gue dp-nya seberapa aja lu lihat ya bosku yang mau main apapun ya. Tapi gue lebih suka di pragmatic play ya bosku ya. Pragmatic play itu lebih familiar lah di bagi gue ya. Gue belum coba main di pgsoft soft mungkin kalau kalian request bisa nanti gue main pgsoft of Sunday ya Sunday. Oke. Okay.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 mantap sekali gila pecah di luar yang gila nggak jadi gue buy spin gue nggak jadi buy spin gue di luar aja dah nggak apa apa deh di luar aja nggak usah dikasih free spin nggak nggak usah beli buy spin lah di luar aja udah mantap sekali nih udah mantap mantap sekali Bri hmm, mantap sekali bro asli jostmarco jostopmarco terbosku Hmm, hmm, hmm, hmm langsung waktu sensasional ya kan jangan di skip dulu sensasionalnya bosku kalau baru pertama kali dapet jangan di skip kalau udah terlanjur skip ya udah gak apa-apa kalau bagi kalian yang ah itu mitos itu terserah kalian tapi gua udah alamin sendiri ya kalau gua skip tuh pasti yang tadinya mau apa maksudin atau yang tadinya mau jp besar jadinya gak jadi jadi mendingan apa ditungguin aja dinikmatin ya bunyi dan cingan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 periodenya bisa kita lihat dari RTP yang lagi uh, dari angka RTP yang sedang uh, saat ini ya bosku yang sedang saat ini tuh berapa RTP nya wais oh, pecah terus lu eh pecah terus dapat petir terus lu banjir sekali petirnya tapi pecahnya masih agak jarang ya di dalam ini oh kan? belum pecah lagi kan tuh enggak pecah lagi kan? biasanya kalau kayak gini nih ya biasanya sekali pecah dan konek nanti dapat besar nih semoga aja ya bosku ya atau dia pecahnya di luar tapi besar banget lagi enggak kayak tadi tadi kan udah lumayan besar ya tapi ini bas, pasti bakal lebih besar lagi ya semoga aja ya bosku kita enggak ya bosku ya hmm tuh, kan langsung kali lima belas just marco sih ya kan? langsung auto enggak apa-apa di skip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 soalnya RTP nya masih tinggi ya bosku ya hmm mantap sekali Jos Marco, Jos Marco top bagi yang mau tahu pola pola gacor jam jam gacor serta trik trik RTP terbaru terupdate setiap harinya langsung aja ke grup WA gua bosku ya linknya ada di tentang channel di, di tentang channel linknya itu sangat sangat lengkap ya bosku ada untuk daftar ke uh, website yang main yang gue main ini ya, website rekomendasi tergacor untuk bermain slot ini ya bosku ada juga yang uh, untuk lihat Uh, Promo-promoan ya bosku ya Promo-promo dan bonus-bonus yang Diberikan sama website yang gue mainin ini ya Bosku bonusnya macam-macam pokoknya Gue gak bisa jabarin dah Pokoknya banyak aja Bonusnya silahkan aja Klaim-klaim bonusnya Tapi kalau misalnya mau klaim bonus Gue bisa bantu lah Untuk dia adminnya Supaya fast respon uh, Bener kan apa Gue bilang apa Gue bilang nih Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Ayo petirin terus Bener banget kan Lihat lihat nggak pecahnya di luar bosku aduh wi dapat ya dapat free spin nah, pecah di luar mantap banget bosku kalau tadi dikasih pertier kali 15 aja 23.000 dua puluh nih kan udah dapat tiga lebih kita gitu, itu mantap sekali nggak tuh mantap lah just marco just top marco top ya bosku ini gratisan semoga aja dikasihnya mantap ya bosku jangan kayak tadi ya kita buy spin malah boncos ini gratisan biasanya sih uh, mantap ya kalau misalnya ini gratisan yang sekarang nggak uh, bagus. Mungkin nanti di gratisan ketiga kalau dapat lagi kalau ngarap kita buy spin ya, Bosku ya. Di yang ketiga itu pasti bagus itu, gue jamin deh. Biskop dulu kopinya masih, Mantap sekali. Yong Oke okay. mantap sekali bosku 3000 coy Yang setelah Mantap sekali langsung dapat Super Super ya Oke okay, Just Marco Just top Marco atau bosku Nice Ayo join juga Oh enggak Oh okay, enggak apa-apa Nice banget udah kali 30 ya bosku Masih ada 4 free spin Terakhir ya bosku ya bispin sisanya masih ada empat Oke okay. ditambahin lagi Oke okay. 32 bosku nice ayolah ayo yang terakhir kasih mantep lah percahinya yang banyak dong ya Oh hijaunya juga sama kuningnya ya hijau masti kuning juga ini kuning-kuning kasih kuning, kuningnya sama biru jos Marco jos nice banget Oke okay, dapet 191 dibalikin modal kita yang tadi ya bosku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 ke bagian withdraw ya bosku kita tarik semua uangnya jangan sampai disedot lagi sama mulut laknat si kakek ini sini ya bosku oke okay, free spin terakhir eh free spin putaran terakhir dah oke okay, lanjut oke okay, kita WD aja bosku jangan lupa like comment dan subscribe nya ya bosku bye bye semuanya